Good. Yeah.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 harus kaitannya, kata-kata ini, ada, ada, ada, di sini ada ya tahu supaya bayang cuma di sini duit, ya tahu, tahu, kalau mbah nyum terus, saya setiap hari ini aku, angsal penumpang bingung kata-kata kosong nanti nggak ngeblok nanti <laughs> dengan situasi yang kayak ini, iya, pandemi ini iya. gila, bosa. terus paling rame ngantos tiang pintar boleh aja buat tiang ini penumpangku nanti pindah lu sampai 4 rumahnya katakan hidur, wih iya mau hidur dong oh enggak ibu, itu kan jelurin itu penghasilannya pak, rata-rata setiap hari rata-rata ini pak berapa bergantung? gila pak somi gak bisa rata-rata ya terbanyak, kalau terbanyak kok. yang terbanyak nyampe berapa Pak? paling seratus, paling banyak tapi satu bulan sekali belum tentu belum <tuk> nah. tentu dapat seratus nih? belum tentu loh ini seratus nih tuh angsal dugi, narik nopo angsa dugi perolehan dalam satu hari? terus menang-menang sehingga ke rejeki? narik atas-atas, banyak pindu sejak saya ke situ, saya kerja satu, saya kata-kata, tapi sambutan kebijakan guru Muslim yang penting. Ini masalah di kiri, eh, uang gue viral, gue viral ya, Kak. Sangat pahala, eh, tetap terima. Jangan ya, no, terus selama ini. Kayaknya saya belum ngepok, cekap nih nge, sambal kebutuhan rumah tangga. Alhamdulillah cukup. Ini gue coba, gue naik rumah, saya cukup, kata ukuran. Duit-duit satu, saya kurang ya, kurang. 10 ewan, kita nah, uangnya, tidak mau kurang, kita mau syukur, Kuncinya apa? Jadi, Ya, dok, dok ono anak, ono putu, tapi dari campur, sampai berjaya bareng-bareng, Tapi buat nanti rumah so kurang nontonnya, kata rumah dokter. Oh, nah ibu ya siku, gitu, pak. Terus paling, paling, cross, paling kurang nih, bu. nanti nonton. Gak pernah, gak pernah paling kurang ya, rumah saya so cukup, gak rumah saya Jadi rumah saya, akun remo yang panjang, pemimpin saya itu ya rumah saya so cukup. Sulit dilakoni di panjangnya. kan saya ke sawah noh. Mulai ngam keb itu bawa ke tepi daya pagatan teraso. Cari padang duang sana lebih baik ngapetin na heboso. Nek pekel biasa ngoso pedek. Yang lebih paling jauh darah mana? Selama becak di sini. Paling jauh yang paling jauh paling jarak pocecer. Pocecer itu ikut gondang. Pajajar itu yang paling jarak ya. jarak berapa kilo pak sendiri? kurang lebih 1 kilo sini saya pajajar, pasar pasar pasar pasar lari tidak dibayar? tidak kan? dibayar, pernah <kuh> saya lihat ini sabar ini sampai yang sabar tidak bisa luyuk sabar tidak luyuk teman nah, ini seperti ini Mengap-mengap, jelas loyut. Bila Pola, pola jualan amarah, mainan. Iku, rai, motor, Tapi ini harus karep. jagat itu isok. Jagat? jagat itu Saking kurangi. ini, wajibnya berjaya wong mangan awakanku oleh Kang Muhur leter tidak tidak diberi upah iya, diberi orang anak, per yang tidak oh iya kok <Kopinya> belajar main nomnoman itu. Iya, tapi aku kata Okele mau anu Ya tak terlalu. Ayo, nongkrong mahal nongkrong. Niku Anu pas-pas becak bengi narik pengi. Aku belajar baca pengi. Niku tahun berapa? Depan lagi enam Bapaknya bapur-bapur malam itu, jam 2 ke pasar, jam 3 ke pasar, kadang-kadang panggung jeblor, jalan. Dan ntar orang yang ada kedalatan muat, saya tambalkan pada tanah, pasar. Enggak ada pambriknya. Pernah nggak mengalami bapak apa, kayak kendaraan beca bapak itu ya? Tiba-tiba di jalan pas mengantar penumpang, ada kerusakan atau apa? Ya? di jalan pernah di malasari kan nah, pernah. Uang aturan tambah jam sih di pengi gue tadi menangkar. Ngerem tenlo sa eh tembus hari. Eh. Yang terlalu lama nah, nah, balik eh pagi bali, kempot. Nah, terus yang apa? Balik tak tak cepot. Balik gak apa? Air air sini suker. Air tak tak baru pasar lagi. Akhirnya sampai merigi, sampai eh. Tapi di Indonesia suker. Pernah.